Guys, back lagi channel gue Chris kriisputian channel GSL guys. Ini ada yang gua bener, bener seneng nih guys. Ini produser favorit gua nih guys, ini Adrian Mekinan nih guys. Kemarin kan gua follow dia di Instagram, dia tiba-tiba dia keluar nih guys. Wavy guys, Wavy julem miracle dia yang produce guys. Ini dia ditaruh di timeline di waktu itu. Jadi gua langsung, wah nih saya ini bakalan gila sih. Seharusnya gua suka karya-karyanya dari Adrian Mekinan guys. Jadi sebelum kita mulai, kitain dulu guys. Coba. Guys, ini NCT cabang Cina guys. Saya bisa dibilang guys, ya ini Eden Mikiran guys, produce semua tracknya kayaknya dia. Ini di take dan gue kemarin ke spoil dikit itu dia mereka pakai bahasa Inggris guys, gak pakai suara ini guys ya, suara apa bahasa Cina ataupun Korea guys. Kita langsung lihat aja guys. Gua pakai headphone. Ini harus pakai headphone guys karena emang ini harus didengar secara detail guys. Let's go. Coba. Ini khas banget dia bass tuh yang nonjol guys. Oke. Oke. Okay. gokil lu udah piano dikasih pampang ada sedikit ke filter di situ guys. Keyboardnya ini orang nih gila detailnya parah guys. Vokal di situ dibikin chorus guys ya tiga kali guys ya. Kiri kanan tengah. Oh, R&B sekali. Ah. Uh. Kenapa ya? gue ngelihatin tuh kalau dance tuh yang the best guys. Bukan hanya dance guys. Vokalnya gue udah suka waktu di album solo di juga guys. gokil sih guys. Penny Black ya kalau enggak salah. Oh, chopnya! Oh! Fuh! Hmm! Hmm! Hmm! By the way, gue ga liat Lucas, guys. Lanjut! Damn, kicknya guys! Gila mixing-nya the best guys! Ini emang nih orang nih, gokil! Tunggu nih udah third album NCT's third album Universe. Oh nggak, nih beda ya? Ini hanya numpang promo di channel Wavy kayaknya guys. Gokil guys! oh gue enak banget denger ya ah, ah, uh, kenapa tuh sound high frequency selalu nge bias guys, itu selalu nge bias guys dan lafal bahasa Inggris mereka oke-oke okay -okay banget ya asik ya di uh. <g annotati> stop kalimat-kalimat yang menurut dia si Edel mikirin untuk kayaknya kalimat kunci guys ya benar bener dibikin sendirian sih, guys. Oh gila pemilihan riverpack juga bijak guys ya maksudnya blend itu bener benar nggak lebay pas banget porsinya guys. Go kill. Bahasnya nggak suka keren-keren banget. Oh. Ya kayak superhuman kan guys ya. Dia punya pet dipakai. Oke. Okay. Bobodi banget, pete gokil Oh! Gila, dia juga pemilihan chord guys untuk bangunin mood setiap notasi yang berjalan Dia pemilihan chord-nya itu gue suka banget guys Di sini guys, kita ulang guys Bum. Terus dia kayaknya juga member-member disuruh backing vocal, sih. Uh, Sama dicampur sama pad Ini gila sih, bagus banget mereka ngedesain uh, sound-nya uh, uh, uh, Oh, sweet banget Damn! Oke okay, pening, nice. ini ya, snap. Masuk lebih nge-trap di sini. High head Oh, nice chord. Oke, okay, serius guys. ini kalau bicara mixing, detailingnya bagus ya, guys. Di belakang itu di belakang vokal tadi berjalan untuk uh, di ngejar high note. Itu ada reverb yang manis banget, guys. Kalau gak ada reverb itu, mungkin moodnya gak sini, guys. Nih. Nih. Oh, Tomate itu, Tomate guys, lama-lama tinggi tuh, ya. belane. Video klip juga keren lagi, an, ya. cerit, gokil. Ah, oh, ah, oh. ah. Oh. Oh. Kenapa gue ngeliatnya kayak laki banget gitu ya, keren aja guys, menurut gue. Konsep videonya, lagunya. Oh, oke, okay. nice wah wow, keren sih ini Wavy ini by the way Wavy ini album apa single doang ditaruh nih gue cuma karena lewat aja guys, gue denger anjir soundnya keren banget gila, udah udahlah ya dance nya itu ekspresi go kill sih guys enggak, gue juga respect banget pem pembuatan video klipnya guys maksudnya dari color, coloring grading nya, terus posisi lighting-lighting nya guys, liat deh, guys keren banget deh, nyeni gitu loh guys Oh keren, keren oke okay banget sih ini ini kurang-kurang, ini yang nonton kurang nih guys, ini kayaknya uh, kurang banyak yang notice nih guys ini lagu bagus loh gokil, kurang cuma satu, pendek udah itu doang sih, lagunya cuma 2 menit sekian gila ya Wavy bicara Seluruh NCT tuh gila, guys. Ya, mereka ketemu dengan produser yang gokil, guys. Dan mereka juga memilih member membernya itu menurut gue tepat, sih, guys. Karena ini vokal-vokalnya tuh gak main-main, guys. Mereka benar-benar tuh, kalau udah proses recording, mereka akan latihan dan mereka tuh akan ngasih yang terbaik semua, guys. Ini gila, sih. Oke, scan dulu gua Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, saya